inkana li dan apabila itu untuk dunia wa inkana lil fardi dan apabila itu lil fardi untuk sendiri diri sendiri yataharru khairu yang bebas bihi kebaikannya atau untuk kebaikan diri sendiri Aku kebaikannya untuk orang lain. Yaitu eh, merupakan amalan lil akhir untuk akhir. Kita maktaba yaitu ketika sesuatu yang mengikuti di dalamnya itu hak. Jadi untuk akhir, Wa shofunasihi dan condongnya, dirinya itu untuk. Dari yang lain minhu, Condongnya manusia eh, Darinya Maka itu sayup janya yang demikian Itu insok condongnya atau persifatannya Itu karena Allah dan, dan desa akhir Bahkan untuk apa itu Merawat Kusulul akohit pokok-pokoknya akohit dan ibadah. Allah al yaitu yang ada antara hamba dan Tuhannya La tatajawati kerdairo dan sampai melewati ini daerah. Ya tadi hamba dengan Tuhan Tuhanya ilakolilan kecuali hanya sedikit. Nah ya. urusannya itu memang dirinya dengan allah untuk yang lain. Cuma sedikit, jangan berlebihan yang lain Ya kan Untuk mencari semua Seneng Seneng-senengnya sih, oke okay. Nah, Allah mediti Nah, ini Ini tujuan Dan apa itu eh, Tegak Menegakkan Sunanil Islam, dari sunah-sunah Islam Ini tujuannya Untuk menegakkan sunah-sunah Islam Nah, allah kitu al gulua makti. Bahkan ini sangat apa itu bakhil terhadap yang bersifat gulua, artinya berlebihan. Bahkan itu asyadal makti lebih berat beratnya bakhil, pedih. Itu untuk sesuatu yang berlebih, berlebihan, guluh, gulua, gulun itu nggak mau, berlebih berlebihan, nggak terlalu berlebihan lah. Medik, kalau untuk dibikin seneng-seneng, Bikin yang orang-orang itu, tuh ya. medik. Ya, karena apa? Pak fina rodila, karena itu berlebihan di dalam apa itu nafkah, belanja. Ya, berlebihan di dalam belanja itu rodila, itu berarti sifatnya rodila. Rendah, kok, enggak malah terpuji, malah rendah. Kalau orang itu, enggak memperbanyak, pelan, enggak keluar, yo keluar. Oh, ya, kok, kok dituku, kok, kok dituku. Nah, ini kok, kapan malah. Jadi, di sini ya, coba lebihan lah, ya, berlebihan. Bahkan kita itu harus medit, nanti ini berlebihan, berlebihan, cok, berlebihan. Kita, kita, kita berhitung ini. Contoh berlebihan, berlebihan ke api. wal fina pagoti, rodilah itu keterangan. wal fu min ikhwani syayin. Dan orang yang berlebihan itu termasuk temannya setan. Ya, orang yang berlebihan itu termasuk temannya setan. Nah, kalau ada di apa jenengnya? Sampai kartu jalur koyit lahu saya, syaitonan oleh Allah jadi rangket dengan setan. Bahwa lahu korin, setan ini dijadikan teman Ciloko hampir. Ya Allah, sampai ciloko lah zaman Minggu, Ibu ikut jenenge, perteman karo setan. Nah, Di antara ini berlebihan, ini temen nih saya tahu, mana bagam maling, ini bersama. Sesungguhnya menyerahkan harta, itu yang dicahari ya. Bahkan, bahkan, bahkan, bahkan, ya. bahkan, bahkan menyimpan harta Itu yujibul ikob ini bisa mewajibkan disiksa Wengkulai like nyimpan nyimpan harta, nombok, nombok harta itu seringkali itu bisa mewajibkan untuk siksa bisa. Banyak loh wengkulai nyimpan harta-harta itu Kenyataannya itu dise desa di Allah. Ini keterangan di dalam Quran. mereka yang menyimpan emas, perak. Tidak mau membelanjakannya di jalan Allah, fa bashirhum bi azabin maka berilah kabar gembira kepada mereka. Fa bashirhum, berilah kabar gembira mereka. Dengan apa? Apa dengan surga? Apa dengan kenikmatan? Enggak. Disuruh memberi kabar gembira, tapi pi bi bin alim, pi eh, bi agapin a, pi bi bin alim dengan siksaan yang pedih malah itu tadi gembira penyusah kemalihan. Mau dikumpulkan kayak berita gembira nabi muhammad kepada orang yang selalu mengumpulkan harta, tapi dia itu uh, tidak membanyakan di jalan Allah itu dengan berita atap yang pedih. Bahkan Yaumayub malih ya final jana, maka pada hari mereka ini dipanggang di atas dengan di atas hartanya di dalam neraka jaranam. Kemudian apa yang terjadi di situ ya? Meski panggang di atas apa itu? Simpanan hartanya kemudian fatu api <gua biha jibahu> Ini dahinya, jidatnya, ini dicos dicos cus ini dengan apa itu harta atau emas perak tadi bahkan lambungnya tulah alikoyak sate waduhurhum dan juga apa itu punggungnya ini dicos dengan saya apa itu dengan simpanan harta sambil malaikat ini berkata haga maka nasuhiat jerni ini, ini lo apa yang kamu simpan jerni untuk diri kamu sendiri Kenyataan yang malah menyiksa kamu di neraka Waduhku mahuntung agnizun Ini rasakan sesuatu yang kamu simpan Oh iqil Makanya Walakin nalazi yudhoyi umalahu ala filafil muktadil akli wa Jadi akan tetapi dengan adanya apa itu Aladi yang menyia-nyiakan hartanya Allah khilabi muqtadil adi Itu atas itu ber, e, Berbeda e, Dengan Katrapannya e, akal dan syariat Ini tidak cocok Hartanya itu dibelanjakan Bukan di jalan Allah Bukan di jalan seperti yang ditentukan Dalam syariat atau akal sehat Malah dibelanjakan Yang bukan-bukan Walau fil khairi Walaupun itu di dalam kebaikan Kayak, Kayak seperti Bangun masjid Ya